halo cek cek cek satu dua tiga cek satu dua tiga oke okay, nah jadi di video kali ini kita akan main game ninja heroes new era <laughs> pertama kali uh, ngupload di channel ini nih channel baru hari ini nih uh, channel kebiasaan lah kita gitu, sehari-hari uh, malah jarang upload <laughs> channel utama saya uh, Haki sayang nu udah dua ribu subscriber eh eh, eh eh eh eh eh nggak bisa upload lagi dan nggak dapet duit bos oke okay. hmm, bingung nih pertama nih ya pertama kali upload game di channel <laughs> coba <ini aja>, lagi sumpah <laughs> oke okay, kita cari super nih super cuman dua mudah hmm, hmm, hmm. ada lagi Aduh Aduh uh, kita kejutsu dulu ya sebelum ke intinya kita lihat jutsu dulu ya nggak lah dapat CD kan? <tuh> oke okay, nah jadi di video kali ini kita akan membuka box ya tadinya itu mau 100 box tapi kelamaan ini udah 60 59 lah, mau 50 susah, e, lupa gitu. <laughs> Oke, okay. ya udahlah 60 aja ya kita hmm, mudah-mudahan dapat ninja S gitu. E, pertama buka dapat gold 10, dapat kepala secret of eh e, dapat cincu ruki gables, single dong. Dapat apa nih? Pay oh ya, Allah, eh, eh, uh, kemarin-kemarin ya, seminggu kemarin. Kalau nggak salah, eh, uh, dapet pay dan lumayan uh. dari box 50 box ya. Dapat ninja spin, kan? Mantap, bos! Hoki-hoki parah gitu. Jarang-jarang <gir -hoki> kan kalau uh, di box itu kan nggak mungkin lah. Gak mungkin dapet ninja SS atau Triple S ya yang paling mentok itu ninja s lah dapat Yamato lumayan dapat Marble Yuh si ninja baru saat pindah bersaudara kan Yuh seribu lah box seribu, seribu box ee, gold cuma dapat empat kalau nggak salah empat ninja s aja memang ninja heroes capitalis <coughs> Edan sih, game game edan ini, game game dari dulu sih, sebelumnya sudah bosen tapi kan nostalgia aja deh Tapi kan nostalgia juga agak sampai VIP 5 <laughs> uh, Mengikir saringan, lumayan lah, gak dapet pinja S, sama sekali mm -hmm. papalah bersyukur bos nih stamina ane ada banyak nih. No, no, no, no, Ini tuh ane kumpulin nggak diklaim gitu. Tarikan kalau udah pool kita udah ninja kita udah bagus ya. Butuh kan stamina butuh butuh butuh banget. Nih ninja ane nih udah pas 5. E, nangan ninja level S murni cuma dua aja. Memang game kapitalis. Polit Teman-teman, ini baby no malahan tiga tipe S-nya. Punya si Jarjit, jigen-jigen <gifat>, si Jarjit, Obito. Nah, kemarin kan aneh, top up, top up 7.7 dolaran lah 85000 delapan ribuan. Eh, langsung gacha yang tengah satu kali dapat minat, eh, dapat Obito. Anjir, nyesel top up, sumpah gila lah. Oke, okay, yang mungkin sampai di sini saja video dari saya, bye. -bye.